bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah ungan spesial yang untuk kita semua yang mana tadi sore tidak lesi menginfokan nih Jangan sampai lupa, selalu menyaksikan Cinta Abadi Les Loh setiap hari Minggu jam 4 sore di ANTV Pasal ya. Wow, langsung diumpulkan oleh sang kejarah kita. Masya Allah, luar biasa, cantik, auranya semakin aur-auran dari Dede di kejarah. Mudah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Pastinya kita sebagai fans sejati selalu mendukung karya-karya terbaik dari Les Loh Entertainment. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari ayah kejora di akun Instagram miliknya. Tentu ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto kece dan cute banget ya. Wow. <laughs> Sambil tentunya bersandar bersahabat ya santai. Ayah kejuara sebuah kalimat game di postingan tersebut Bunga yang sedih, gumantung karena hati orang nak katanya tuh bahagia dan sedih Gimana dengan hati kitanya si persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga besar Leslar, kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesdi dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat, ada bukan spesial juga yang kita dapatkan Kakak Bilar ini uh, nge-gym Persahabat ya, ada foto Momen spesial nih, bersama Kuch, ya Wow, <gara> Papa Bilar Bersama Kuch, mudah-mudahan perut Kakak Bilar juga bisa Six-pack persahabat, ya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu rajin olahraga Dan kita selalu doakan yang terbaik Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan Momen yang tak pernah akan kita lupakan Di Cinta Abadila Selan episode Kesembilan ini persahabat, ya, Masya Allah Luar biasa, kios dan tentu membuat kita semakin baper bahagia. Momen seperti inilah yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Leslie dan Bilar Mudah-mudahan hubungan mereka tetap selalu harmonis dan selalu romantis. Amin. ya Romel. Alamin berikutnya juga kita lihat persahabat. Ada sebuah unggahan yang luar biasa juga ketika syuting. Ya, wow, duduknya mepet banget di persahabat. Ya, masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan selalu lancar untuk kakak dan ideal Momen ini diunggah oleh akun Lesti vilar, underscore video Ada kalimat tiap juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Anggap aja, kursi cuma satu-satunya di vila itu ya guys Hashtag Leslie katanya tuh Kita lihat di kolom komentar banyak sekali banjir respon yang sangat luar biasa dari fans sejadi yakni dari akun Reza Cidil, mengatakan, kadang karena mereka gue bisa ketawa, mesem sendiri berasa pegap pun hilang, katanya tuh Masya Allah banyak persahabatnya Lesler ini membuat semua para fans terpana, terpesona, hingga tentunya ketawa-ketawa sendiri pastinya melihat Lesti dan Rizky Pilar. Dan kita lihat juga aku unggah berikutnya, yang mana di sini ada sebuah unggahan spesial kakak Bilar dan tidak si Kejora lakukan slap. Tentu setting di Malang persahabatnya ini mematuhi semua protokol kesehatan Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran untuk Leslie dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah unggahan yang sangat luar biasa nih Masya Allah banget ya tentu di sini sebuah video ibu Resma Maladewi yang sedang perawatan ya dulu gimana enggak makin cinta nih pap dan sama ibu Dewi <laughs> wow masya allah banget persahabat ya ternyata keluarga besar Leslar Tentu perawatan di MSGlow Masya Allah banget postingan ini di oleh akun sabroteik.rsk.leslar Ada kalimat Gerson juga dituliskan dalam postingan tersebut Aduh, makin terdewi-dewi nih Papa Danielnya hihi. Hi. maaf ya Ibu Dewi, katanya tuh cute banget sih ya Luar <luluh> biasa momen ini yang tentunya membuat kita semakin bahagia Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk idola sayangan kita Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para fans Salah satunya dari akun Pradita94 Wkwk Pasti gara-gara dance duet sama biduan dangdut kemarin nih Katanya tuduh Masih diungkit juga nih pas sahabat ya <laughs> Aduh dance bisa-bisa lengket juga Leput katanya tuh. Dari Nonon Mozart yang berkomentar, Masya Allah banget yang luar biasa, komentar beberapa akun yang sangat positif, mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid, mendoakan mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Pilar, beserta keluarga besar. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya, tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.